Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku. How are guys? Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja. As always, setiap malam Jumat dan malam Senin, waktunya gue berduk lagi ngebahas video-video penampakan super creepy buat asupan hori kalian. Dan di video kali ini, gue masih pengen melanjutin buat ngebahas video-video penampakan yang terekam kamera CCTV. Sekarang ini kita udah sampai ke part 8, sebuah so lo yang belum nonton part-part sebelumnya, gue saranin buat tonton dulu linknya nya gue taruh di bawah. Gue salam malam kita langsung mulai aja videonya. so ada seorang security guard bernama Freddy. Doi dapat giliran jaga shift malam di sebuah proyek di Texas, Amerika Serikat. Doi cerita kalau beberapa waktu belakangan ini ada sebuah kejadian aneh di tempat kerjanya, tapi yang ngalamin tuh bukan dia, melainkan karyawan lain yang malam itu mau menggeser sebuah gulungan kabel dengan ukuran yang sangat besar yang bernama Hose. Hose ini seneng banget ya. Karena tiba-tiba ada seorang karyawan lain yang sama sekali belum pernah Doi kenal sebelumnya menawarkan bantuan. Nah otomatis setelah dibantuin, Husri ini mau ngucapin terima kasih dong. Tapi pas Doi cariin lagi orang itu ternyata udah gak ada. Lo bisa lihat ya, gulungan kabel yang besar banget itu tiba-tiba bisa ngelundung sendiri tanpa disentuh sama si Jose ini. Padahal gulungan kabel itu beratnya minta ampun. Hose juga kelihatan kebingungan ya di video itu. Doi nyobain buat nyari orang yang udah bantuin Doi tadi, tapi ternyata disitu sama sekali gak ada orang satupun. Nah karena bingung, Doi ceritainlah pengalamannya tadi itu ke petugas security yang jaga malam itu yang namanya si Freddy ini. Dan si Freddy ngasih tahu ke Jose kalau... Ternyata malam itu, Doi itu cuma satu-satunya karyawan yang bekerja di proyek itu. Dan gak ada karyawan lain. Freddy juga cobain buat ngasih rekaman kamera CCTV yang tadi ke Jose. Tapi Doi ini masih gak percaya. Karena Doi ngerasa pengalamannya itu bener-bener real dan sama sekali bukan halusinasi ya. Dan disinilah ceritanya mulai jadi makin aneh. Keesokan harinya, pas Jose ini masuk kerja lagi ke kantor proyek, ...dan Doi ngeliat ada sebuah foto yang dipasang di dinding yang ada di situ. Doi kebingungan karena Doi ngerasa orang yang ada di foto itu... ...mirip banget sama orang yang ngebantuin Doi semalam. Dan otomatis semua orang yang ada di kantor itu... ...termasuk petugas security yang bernama Freddy ini... ...jadi merinding. Karena lo tau apa? Orang yang ada di foto itu adalah mantan karyawan yang pernah bekerja di sini. Dan Doi udah meninggal lebih dari 7 tahun yang lalu. Namanya Alan Lopez... Dan Doi udah meninggal dari tahun 2015, ketika usianya masih 21 tahun. Doi tewas ketabrak truk di tempat kerjanya dan meninggal di tempat. Nah, petugas security yang bernama Freddy ini inisiatif buat nge rekaman kamera CCTV yang tadi ke akun TikTok pribadinya. Dan justru malah banyak netizen yang ngeraguin tentang keaslian video itu. Makanya Doi nge sebuah video lagi buat ngejelasin kalau seberapa berat gulungan kabel itu. So, apakah benar kalau malam itu Jose dibantuin sama arwah mantan karyawan yang dulunya pernah bekerja di situ yang bernama Alan Lopez. Lisa. So ada seorang pengguna Reddit yang mengaku banyak mengalami kejadian aneh di rumahnya. Satu hal yang paling sering Doi rasain Doi itu kayak ngeliat ada sebuah bayangan hitam yang lewat di ujung matanya. Tapi Doi itu kayak nggak yakin sama apa yang Doi rasain. Apakah Do itu cuma halu, atau perasaan Do itu benar? Makanya Do inisiatif buat masang beberapa kamera CCTV di rumahnya. Gak cuma itu ya, Do itu iseng buat masang sebuah laser grid yang dipantulin ke arah tembok lorong yang ada di rumahnya. Jadi kalau misalkan ada sebuah objek yang lewat atau melintas di depan laser grid itu, bakalan kelihatan jelas di pantulan bayangan di tembok. Sampai pada 18 Maret 2022 jam setengah tiga pagi. Pas Doi ini lagi asik nonton TV di kamarnya Ada sebuah kejadian yang aneh banget Yang terekam kamera home security-nya Perhatiin baik-baik Ada bayangan hitam yang gede banget yang melintas persis di depan laser grid itu. Dan cewek ini langsung notice dong. Karena bayangannya itu segede itu guys. kelihatannya itu jelas banget. Gak lama kemudian bayangan itu tiba-tiba menghilang. Dan di waktu yang bersamaan, TV yang ada di depan cewek ini itu tiba-tiba ngeglitch guys. Cewek ini juga cerita ya, kalau sama sekali gak ada orang lain di lorong rumah itu pas video ini direkam. Di video ini sama sekali nggak ada penampakannya, tapi ada sebuah rekaman suara yang menurut gue creepy banget. So, gue pengen lu dengerin baik-baik. So, ada seorang pengguna Reddit yang nge-share sebuah video. Baru aja Doi itu dikirimin sebuah potongan video dari rekaman kamera home security yang ada di rumahnya oleh mamanya. Di video itu, mamanya itu mau keluar rumah dan nanyain ke adik perempuannya mau makan apa? Burger atau ayam? Dan tiba-tiba abis mamanya nanya ada sebuah suara yang terekam di kamera CCTV itu. Perhatiin baik-baik. Hey back, Di situ kedengaran cukup jelas ya, yang mana suara ibunya? dan yang mana suara anaknya dan di tengah-tengah mereka itu ada sebuah suara yang aneh banget dan suara itu seolah kayak merespon pertanyaan ibunya ini mereka berdua yang ada di situ sama sekali nggak sadar sama suara itu artinya nggak ada yang dengar suara itu sampai ibunya itu lihat lagi rekaman video ini so setelah video ini viral ada beberapa teori yang muncul ada yang bilang mungkin aja itu cuman glitch dari audio kamera mungkin ada masalah dengan mikrofonnya yang kebetulan aja, pas ibunya itu abis nanya, terus kemudian suara glitch itu muncul. Tapi nggak sedikit juga ya yang percaya kalau yang tadi itu suara dari sosok misterius yang mungkin tinggal di rumah mereka selama ini. So gimana ini, mungkin? Ada seorang cewek bernama Kimberly dari Mississippi, Amerika Serikat. Suatu hari... Doi itu dapat notifikasi dari kamera CCTV yang ada di depan rumahnya Kamera itu dilengkapi sama motion sensor Jadi kalau misalkan ada pergerakan yang mencurigakan Maka bakalan langsung ngirimin potongan video itu ke handphone Kimberly Dan pas Doi cek rekaman video itu Si Kimberly ini shock banget Coba deh lu lihat dulu rekaman video ini ada sebuah anomali cahaya yang tiba-tiba muncul persis di tengah-tengah frame video ini. Ini aneh banget ya, karena anomali cahaya yang tadi itu sama sekali nggak mirip kayak serangga, semut, nyamuk, lalat, kunang-kunang, laba-laba, ataupun sejenisnya. Dan itu sama sekali bukan glitch atau error dari kamera. Karena lu bisa lihat ya, di seluruh bagian gambar lainnya, disitu kelihatan cukup jelas dan sama sekali nggak ada keanehan. Nah si Kimberly ini karena masih penasaran, Doi inisiatif buat nge-post potongan video yang tadi ke akun Facebook pribadinya. Dan ternyata videonya tiba-tiba viral dan banyak yang nonton. Di antara komen-komen itu, banyak yang bilang kalau mereka ngelihat cahaya kuning itu, siluetnya mirip kayak sosok cewek dari era tahun 1800-an. Dan di belakangnya itu ada dua bayangan lagi. So kalau diperhatiin sih, itu kayak ada tiga sosok gitu guys. Selain itu, Kimberly itu juga bilang ya, kalau kamera itu sebenarnya udah dipasang lama banget di rumahnya. Tapi sama sekali nggak pernah ngerekam kejadian aneh apapun. So gimana nih? Apakah yang tadi itu cuma mungkin debu, asap, kabut, salju? Atau jangan-jangan yang tadi itu adalah sebuah penampakan yang legit? Gimana menurut lo? Benda. Ada seorang bernama Marco yang punya sebuah bengkel mobil kecil di Meksiko. Di bengkel itu, Doi itu cuman mempekerjakan satu karyawan aja. Dan orang itu kayak bapak-bapak yang udah tua banget. Nah, beberapa waktu yang lalu, ada seorang customer yang datang ke bengkel Marco. Niatnya mau memperbaiki dan merebak mobilnya yang udah cukup parah kondisinya. Tapi Marco ini ngerasa sejak mobil itu ada di bengkelnya, banyak kejadian aneh yang Doi rasain. Sampai suatu hari, pas si Marco ini keluar rumah dan si karyawan ini ditinggal sendirian di bengkelnya, Doi coba buat pantau kondisi bengkel lewat kamera CCTV yang ada di situ. Dan doi nemuin ada sebuah kejadian yang aneh banget. Coba deh lu perhatiin baik-baik video yang ini. No ata hablando solo. Lo ya preguntar por cámara. ¿Qué está haciendo? A ver, vamos a preguntar. Hay ¿Es que consiguen el teléfono con la cony porfa. El es que no me eh, no me da, está hablando solo mira con ¿No sé si estoy loco o qué? Mira. ¿O me está cargando para el video? Unos cacho. Jámalo, hueón. No sé si me está agarrando para el huevón, no sé qué anda, hueón. ¿Pero con quién habla, hueón? Ah. ¿Aló? Oye, disculpa, pero ¿con quién? ¿Con quién está hablando? Oye, lo que le estoy oye, cálmate, cálmate, cálmate, cálmate. Quiero Don Carlos, pero oye, escúchame, escúchame un poquito. Tú me estás hablando, tú me estás hablando del accidente anoche. Juan, me estáis guiando, cierto? Oye, podéis sub subir, sabes qué, oye, es que no estoy hablando con nadie, viejo No estás hablando con nadie, Juan, y ayer los que chocaron murieron todos. Rodríe, eres, Juan, no estás con nadie, sube y ven a ver las cámaras, tengo todo grabado. No, no, no sé sube, viejo, okay. sube, vente al tiro, vente al tiro, vente al tiro. Si está, si na... No estás con nadie, Juan. Viejo, no, no, vale, vale, no. Cadłość, pie. Pie no estoy, estoy estoy tengo grabado, vente, por favor, vente. Ya, el tiro, pero ¿no? Pero no, pero no Marco mergokin kelakuan karyawannya itu kayak aneh banget. Doi kayak ngobrol sama seseorang yang sama sekali gak kelihatan di kamera. Otomatis si Marco ini langsung nelpon Doi ya. Buat nanyain lu tuh ngobrol sama siapa. Dan lu cuman bercanda kan? Tapi karyawannya jelasin kalau Doi itu sama sekali gak bohong, gak bercanda, ataupun niat ngepreng dia. Doi itu serius banget ya di telpon itu ngejelasin kalau Doi itu lagi ngobrol sama Mr. Carlos, pemilik mobil itu. Si karyawannya ini bilang... Kalau do itu lagi ngasih rincian biaya perbaikan mobil itu, otomatis si Marco ini langsung bilang ya ke karyawannya, kalau, hey, di situ tuh nggak ada orang, lu tuh cuma sendirian. Mr. Carlos itu udah meninggal di kecelakaan mobil itu, dan sama sekali gak ada yang selamat. Tapi si karyawan ini masih bersikkekeh ya. Do itu yakin banget sama apa yang do lihat di depan matanya. Do itu sama sekali nggak ngerasa kalau do itu lagi halu atau delusional ya. Tapi di sini nih yang aneh, Marco si pemilik bengkel itu. Doy sama sekali nggak pernah nyeritain ke karyawannya, gimana ceritanya mobil itu bisa sampai hancur. Dia cuma nyuruh karyawannya ngerjain mobil itu tanpa nyeritain latar belakangnya. Tapi karyawannya itu bisa tahu kalau pemilik mobil itu namanya Mr. Carlos. Sampai si Marco ini shock ya, karena Doy itu ngerasa kalau Doy itu sama sekali nggak pernah ngasih tahu karyawannya kalau pemilik mobil itu namanya Mr. Carlos. So, sampai sekarang kejadian ini masih jadi misteri buat si Marco. Apakah benar kalau arwahnya Mr. Carlos ini Ngedatengin karyawannya di bengkel itu siang itu Atau jangan-jangan Doi itu cuma halu aja Tapi dari mana Doi bisa tahu Kalau pemilik mobil itu Almarhum Mr. Carlos Oke okay guys, that's it for video kali ini Thank you banget buat kalian semua yang udah nonton video ini Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Bye-bye